Orang orang ini. yang mau orang berpendidikan mau apa yang orang berpendidikan yang tidak berpendidikan yang penting apa yang kuat ini semua pendidikan. Dan di sini tuh paling gampang mencari berita Dari mulai berita seluruh berita dan pelajaran di sini. Sama itu, Bapak -Bapak. Jangan terlalu khawatir Jangan terlalu risau Dan jangan terlalu takut Kita sebagai pendidik Harus bisa ngasih rasa nyaman Sama anak kita Kalau sudah dewasa itu harus pandai memilih Dan memilah Jangan sembarangan mau diajak orang Yang tidak kenal Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari Jumat yang berbahagia ini berkesempatan uh, bersatu rahmi dengan Bapak Kapolsek. Ya Jumat curhat ya, Jumat curhat. Belum datang ke kantor desa dan ke sekolah yang ada di desa Gunung terkait dengan uh, berita tentang penculikan anak. Jadi Alhamdulillah, pihak ya, keamanan kita di wilayah 3.4 Bapak Kapolsek. Uh, kita akan mendengarkan langsung bagaimana cerita sebenarnya ataupun klarifikasi dari beliau. Ya, betul Pak ya. Nah, begini Pak, beberapa hari yang lalu kami dihebohkan dengan berita tentang penculikan anak, tepatnya di Batu Bersurat. Ya, seperti itu. Jadi uh, masyarakat kita sudah di Gunung Musu, bukan saja hanya di Gunung Musu, saya rasa yang pernah membaca berita itu di wilayah 13 Kota Kampar dengan Bapak Luluh, bahkan di seluruh uh, inilah ya, yang menerima berita itu kita ataupun Bapak sebagai Kapolsek di wilayah tersebut bagaimana menurut Bapak berita seperti itu, gitu. silahkan Luluh Pak Pak Wali waktu diberikan saya dari pihak kepolisian yeah. dengan nama Polres Kampar yeah. dan Luluh Pak Kapolres KPPT Jember ya. Memang berita masalah penculikan ini sudah banyak berita di media, betul, ya. media. Jadi pada kesempatan ini akan saya sampaikan, Memang warga kita banyak mendapat dan benar melihat berita di media masalah penculikan, penculikan di mana-mana. Yeah, betul. Khususnya yang kemarin terjadi di Batu Surak. Ya. Yeah. Konteks ceritanya anak-anak kita per mobil, betul betul. betul itu kan meresahkan sampai sekarang. Betul betul. Menyesuaikan dengan dari pertanyaan anak-anak sekolah kan? Iya. bagaimana Pak cerita daripada anak-anak tidak per mobil? Iya. Apa benar ada Pak? Karena tidak ada, tidak ada ya. Kalau pun ada, pasti ada warga kita akan melapor. Warga kita akan melapor dan kita akan melaporkan. Apalagi polsek dekat di beberapa daerah, betul-betul bahkan. Makanya inilah kita buat dan kita koordinasi dengan pintel. Ya. BIN kita juga telusuri khususnya yang gampang dan banyak itu namanya itu adalah anak, -anak sekolah. Iya, betul. Nah, karena tujuan kita sasaran besar di anak, anak sekolah. Ya. Nah, contoh tadi kita sudah koordinasi dengan 0115. 015 ya. 014 kan. Kita kumpulkan bibirnya karena informasi lebih cepat dan lebih cepat tuh ke guru-guru, ya betul sekali. Sampaikan ke para wali, orang ya. tuanya untuk masalah saling menjaga, saling uh. komunikasi, saling bernasih, bila ada apa-apa yang penuntut dekat adalah desa, ya. perdesa dan akan lagi ke polsek. Ya betul sekali. Khususnya polisi tidak bisa bekerja sendiri, ya. kalau tidak ada kerjasama antara pihak desa ya. dan pi pihak polisi, ya. guru, wali, orang tua. Jadi ya saya simpulkan lagi, berita seperti itu wabat, ya Pak ya? Betul. Tidak ada kebenarannya dan itu ada orang-orang yang memakan, gitu, gitu. Iya. Oke iya. tidak ada salahnya, iya. satu kita ambil positifnya nah, ya. Kira-kira hikmahnya apa menurut Pak? Kalau hikmahnya membuat warga dan masyarakat kita waspada. lebih waspada Betul sekali. Lebih betul. waspada lagi Dan, dan dekat kepada betul. anaknya Betul uh. Lebih memperhatikan ke anaknya keluar jam berapa pulang yeah. jam berapa itu harus diwaspadai. Nah kira-kira pesan bapak kepada anak ataupun orang tua kalau ini misalkan temu dengan orang asing seperti apa itu, dari seperti kita sampaikan tadi di ketemu teman guru-guru, penekanan kami sih kalau ketemu dengan orang asing yang tidak kenal menghindar, menghindar ya, yeah. Benar, oh. Kalaupun Kalau pun masih di ruangan sekolah merapat ke guru kepala ya. sekolah dan jangan berjalan sendiri gitu ya iya berjalan sendiri ya, ya. itu yang kita khawatirkan sama anak-anak ya. tapi sudah kita impor dari dengan Pak Wali guru sama anak anak itu yang harus dilakukan anak-anak bila tidak kenal sama orang bagusan menghindar ya. dan jangan mau dipancing dengan pancingan apapun iya ini ini apa ya, ya itu. seperti kue lah sama anak ya. seperti duit betul, kita tidak tahu. Oke, terima kasih Pak Jangan. Mosek, ya, Pak Sudianto yang telah memberikan klarifikasi tentang e, berita yang beredar di media massa saat ini ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa membuat e, keresahan warga sudah terobati ya. tetapi hikmahnya adalah kita harus memperhatikan anak kita baik itu di dalam rumah maupun di luar rumah seperti itu. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh você oh, que